baiklah, selamat petang apa pemimir asasa pemirsa? Kembali lagi di Kiseki Nyusu bersama saya Dewan. Pemirsa, seperti yang sudah kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sering terjadi hujan karena memang sudah memasuki musim hujan, jadi sering terjadi hujan. Maka dari itu kita sudah menugaskan dua reporter kita yaitu Imam Musang dan juga Roya Sang, yang sudah bertugas di lapangan. Dan akan melaporkan mengenai Kostakata atau Kotoba mengenai musim hujan. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke laporan reporter yang ada di lapangan. -doso. <tuh> <tuh> Oke, makasih kasih Dewan Sang yang berada di studio. Dan kita berdua, saya Luya dan? Dan bersama saya Imam Des. Akan melaporkan yang ada di lapangan ya seperti yang kalian ketahui Minasang ini kan kita sudah memasuki bulan ya musim penghujan, musim penghujan ya, ya. Nah, seperti yang kalian lihat nih di sini sudah hujan nih dan kita akan apa akan membahas tentang hujan karena e -e -e. di Jepang sendiri itu ada empat musim kalau e -e. di Indonesia kan cuma dua musim iya e -e, ada dua musim yaitu ya. musim kemarau dan musim penghujan, penghujan. Nah. E -e. E -e, untuk musim kemarau itu bahasa Jepangnya apa? mas? oke untuk musim kemarau sendiri yaitu bahasa jepangnya itu kangki itu musim kemarau kanki, ya. nah kita akan membahas tentang musim hujan atau bisa disebut bahasa jepangnya apa? kangki iya eh. Eh. Eh. eh cigao cigao us suyu suyu suyu minasang ya suyu ya shiyu. Shiyu, minasang nah shiyu. ini kita akan membahas tentang kosakata yang ada di musim hujan atau hujan oke nah apa saja nih minasang pertama oke. kita akan membahas tentang uh, hujan rinti-rinti atau hujan sedang, sedang oke, ya. itu atau hujan ringan lah hujan ya. ringan ya, hujan ringan itu bisa ko koamek ko ya. karena kita ambil dari ko ko itu kecil ya kecil. ame itu hujan berarti ya. hujannya kecil kecil nah selanjutnya nih kita akan membahas tentang hujan besar atau oke. hujan deras itu ya oke ya oke bisa disebut apa Koko nih honggonya hujan deras ya atau lebat itu bisa menggunakan Oh uh, ame. Oh ame atau o ame. Ya, iya. Itu kanjinya itu odai itu ya. Oh ame. Okay. Karena dai atau oki itu berarti hujan lebat atau hujan deras. Nah, selanjutnya nih, sebelum turun hujan kan, okay, itu kan ada <coughs> uh, mendung datang ya. Oh, benar benar yeah. sekali. Ya, menasang ada mendung. Ya yeah, untuk mendung sendiri itu bahasa Jepangnya yaitu kumori. Kumori. Karena kumori. ya itu, mendung itu kumori. Yeah. Oke. Okay. Nah seperti yang kalian lihat itu di sana itu ada kayaknya ada kilatan kilatan itu petir itu ya. Ya kalau petir itu sepani apa? Kaminari. Kaminari. Kami itu kanjinya itu ya hujan pokoknya ada petir-petirnya. Ya, kaminari. Terus, terus selanjutnya nih wal Ada kan apa ya? Kadang-kadang ya di Indonesia kan kadang terjadi banjir. Oke, okay, banjir. Dan yeah. itu kan ya namanya juga musim hujan ya? Enggak yeah. tahu ya musimnya. Apa okay. apa turun Oame. Oame enggak eh Itu nangga banjir. Juga Ini juga Ipaninaru. Kawaka ini juga IP. Itu bisa disebut apa itu? Itu kalau banjir itu. Kozui. Kozui. Okay. Kozui atau itu. O mizu oh, iya. oh mizu itu ya. maksudnya oh itu ya besar terus mizu oh, air itu ya, ya. air besar itu, mungkin ya iya itu okay. banjir Banjir, itu bisa disebut banjir nah ini kan berujuk, berhubungan dengan hujan nih ya. masih kan hujan kan pasti kan ada redanya ya. kan nah, itu pasti reda dan ya. reda itu terjadi karena hujannya berhenti iya Iya. Pasti, <laughs> ya, kan? ya, pasti ada sesuatu nih yang ya. menarik nih apa biasanya nih yang kita lihat biasanya kalau apa ya Hujannya udah reda itu Oke. kan muncul pelangi, kak pelangi. Kalau ya. bahasa Jepangnya itu apa? Pelangi. Oke untuk pelangi sendiri ya binasang itu kan niji. Niji lorut liu. Niji lorut <laughs> Bukan niji itu ya niji. Ben? Ogahei -ni. okay, niji. Oke berarti uh, ameika, punda tole. Ya ini juga mir, ameika, yanda widehat dek, dek. Niji ka ya, Demas Dan apa? Petsekusi. Petsekusi Niji ya. Dan apa? Pelangi. Hmm? Indah, ya. Okay. Uh, pelangi itu terlihat sangat indah. Yeah. Kan petsekusi ni ini juga, Mia, itu pelanginya terlihat indah. Ya, pelanginya terlihat sangat indah. Sangat oh, indah. Wonderful. Okay. Tuh oh. dan apa? Cukup dingin juga ya. Ya, nah. bukan cukup dingin nih. Dingin hawanya nih. Nah, dingin. itu juga jaga kesehatan. Karena juga musim hujan enggak. ya, cuacanya okay. kayak gini, ya atau dingin-dingin, empuk atau ada lagi angin angin angin itu bahasa okay. jepangnya itu okay. apa pak? oke, okay. untuk angin sendiri ya itu kan kaze kaze, kaze. Nah, ya. kalau berhubungan dengan angin pastikan kalau nggak hati-hati nggak menjaga kesehatan itu ya. pasti kan masuk angin kan? iya nah itu bahasa jepangnya apa pak? oke, okay. untuk masuk angin sendiri ya minasang itu kan kaze Hikimas kaze Hikimas itu ya. tiupan angin maksudnya ya. kita tertutup angin jadi masukkan angin anginnya ya. masuk ke dalam tubuh jadinya masuk angin masuk angin ya. bukannya anginnya masuk ke dalam tubuh ya. nanti kaji yuk airimas ya. ya Nah untuk menanggulangi agar supaya tidak apa sakit atau tidak ya. apa kedinginan ya. atau flu dan sebagainya itu kita untuk mengantisipasi itu sebaiknya mempersiapkan apa dulu nih Oke untuk apa ya bagaimana menasang yang ingin berpergian, contohnya yeah, ya, yeah. itu kan kalau John kaki ya pakai payung. Payung, okay. okay, payung. payung, sendiri ya, itu kan nih honggonya itu kasasa, kasasa. Okay. Dan lagi yang seperti kita pakai nih apa ini Oke okay, ini rengko koto. koto dari kata mantel atau rengko. Rengko. Terus dan supaya tidak, bahkan dingin nih. Ya. Nah. Nah, untuk I supaya tidak masuk angin atau kauz hite itu kita sebaiknya apa nih? Oke menggunakan apa katakai katakai fuku ya? ya contohnya apa? Apa? Uh, sweater. Uh, sweater sweater atau bahasa Jepangnya itu kita ambil dari kata serapannya seta seta tuh ya. bisa terus ya <coughs> apalagi sih di rumah ya mungkin kita siapkan stove aja ya, ya stobu. atau di Jepang itu biasanya uh, apa penghangat, penghangat ruangan penghangat ruangan ya. Ya. Tuh, itu minasang jadi uh, apa itu bioki apa ya bioki. agar supaya tidak sakit ya oke bioki ini nari naranai bioki vitamino nanti kudarah atau ya, nari itu uh, supaya agar tidak apa terjadi, terjadi sakit hal baiknya kita minum, minum obat. obat atau vitamin vitamin untuk menjaga metabolisme dalam tubuh kita supaya ya. terlalu gini gini nari mas okay. seperti itu masang Hai, itu tadi ya Minasang. Sebelum kita closing, ya. alangkah baiknya di musim yang penghujan ini untuk Minasang yang ada di manapun berada kita haturkan atau sampaikan jaga kesehatan. Jaga kesehatan, cara Dao, seketika udah selesai uh, dan jangan Ayah berhati-hati di manapun berada, siap siaga sebelum hujan itu ya. kita wajib itu mempersiapkan yang kita butuhkan contoh ya. yang kita pakai terus ya. kasar dan sebagainya atau jangan lupa minum vitamin ya, vitaminu e. nongde udah say okay. wasirinade udah say nah itu minasang kita dari lapangan sudah ya. uh, apa me mengobrolkan tentang uh, cuaca nih hari ya. ini nih berdasarkan cuaca ini masih hujan ya masih musim penghujan masih penghujan nah ini langsung saja kita kembalikan lagi rekan kita yang berada yang di, di studio. studio dan... domo arigatou gozaimasu gozaimasu ah, baik, terima kasih atas laporannya roya dan juga Imam Musang dan langsung dari lapangan baiklah, apa-apa emi -apa, pemirsa itu tadi laporan langsung kita yang mengenai kotoba atau kosakata yang berhubungan dengan musim hujan kita himbau sekali lagi bagi apa-apa pemirsa-apa -apa, pemirsa semuanya yang ada di rumah jangan lupa tetap menjaga kondisi dan kesehatan saat musim hujan datang melanda dan juga kita ucapkan dan kita himbau selalu untuk bagi apa-apa pemirsa-apa -apa, pemirsa yang belum di-subscribe jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari update kita bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan juga bagi kalian yang ingin kritik dan saran dan sebagainya, jangan lupa sampaikan di kolom komentar di bawah. Kita akan ketemu lagi di Kiseki News setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 6 sore hanya di Kiseki Gakko Channel. Saya Dewan peserta redaksi yang bertugas mengucapkan selamat petang. Domo arikadou kusaimasu dan selalu sinji teku rene kisege ga arimasuyo.